kabar terbaru terupdate dan terhangat setidak Leslaw tentunya baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini tentunya kita awali dengan yang tentunya bahagia para sahabat ya pastinya kita bahagia banget mendapatkan dan melihat kabar ini para sahabat ya kita lihat aja di akun instagram pribadinya Dede lastik Kejora yang maksudnya mengunggah sebuah postingan Video clip yang tentunya akan Segera rilis persabatia ya. Single terbaru Bawa aku ke penghulu nih. Tentunya lagu terbaru di OST Di 3D Entertainment Mudah-mudahan bisa trending dan booming Persabat ya. kita gaskan itu tentunya ini adalah tugas kita Warga Konoha untuk trendingkan lagu terbaru dan single Dede Elasti ke Jiora, persahabat ya Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh si cantik Dede Elasti Mengatakan dalam sebuah kalimat caption bahwa aku ke penghulu tanggal 25 bulan 5 2021 Ini persahabat ya akan rilisnya Tentunya tanggal 25 bulan ini persahabat ya Siap-siap tentunya kita trendingkan lagu terbaru dari si cantik Dede Lesti Tentunya dalam postingan terbaru Lesti Kejora ini banyak tanggapan dan komentar nih, tentunya dari Rizky Bilar. Persahabat ya, di situ berkomentar, ayo aja aku mah. Aduh, persahabat ya, langsung aja dapat jawaban dari Abang Bilar. Lesti Kejora bilang bahwa aku penghulu, tentunya langsung dijawab, ayo aja aku mah. Ini cute banget persahabat ya, membuat kita semakin bahagia. Melihat begini aja kita semakin bangga dan bahagia melihat hubungan Leslar, wasabat, ya. apalagi tentunya mereka ke pelaminan, makin bangga dan bahagianya kita semua Farah fans. Mudah-mudahan secepatnya kita diberikan kabar bahagia dan tentunya mendapatkan secepatnya kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya komentar dari akun Lesti Bilar Team disini mengatakan, Bahagia banget yang mau dibawa ke penghulu Aduh cute banget nih persahabat ya Komentar respon serta support dari fans Luar biasa persahabat ya selalu mendukung untuk hubungan idola kesayangan kita Dan keunggahan selanjutnya kita lihat juga Ini ada bukan spesial banget Dari akun Instagram pribadinya Ayah kejora persahabatnya kita lihat aja nih di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan video Para sahabat ya, tentunya di situ adalah video Lesti Kejora yang memvideokan tentunya sebuah bajai Dalam bajai tersebut tentunya ada kalimat, ada tulisan Lesti Purnama Tirani Wow, ini keren banget para sahabat ya kayak ini fans berat dari Lesti nih para sahabat ya Bajanya aja dikasih tulisan Lesti Purnama Tirani Langsung aja kita viralkan Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Lesti Kejora Pada ya Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan barokah Untuk Bang Bajaina <laughs> Dalam postingan sebut juga tentunya Kejora menurutkan sebuah kalimat Caption juga nih para sahabat ya Dikatakan disitu Semoga rezeki Bapak Supir Bajai ini Lancar dan selalu dalam lindungan Allah Amin Itulah doa dari ayah kejuara Yang mudah-mudahan saja diberikan keberkahan, barokah untuk tentunya supir bajai tersebut persahabatnya. Dan banyak sekali tanggapan serta respon juga nih dari banyak fans ya. Ini dari akun Aji dan Leslar Ini itu mengatakan dalam kolom komentarnya, fix dapat hadiah langsung dari ayah Kejora katanya ya. Selanjutnya komentar lain dari akun Instagram. Firman Shah 3729 mengatakan, "Mungkin Bapak itu ngefans sama dedek dan yang paling Bapak itu suka lagu purnama sama Pirani. Katanya, ya, pastinya keren banget. Pas Abah ya. selalu banyak orang yang suka sama Lesti Kejora, kita semakin bangga. Para sahabat ya. mudah-mudahan tentunya dukungan banyak buat Lesti dan Rizky Bilar." Ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga. Ini tentunya ada unggahan terbaru ya. Leslie Kejora bersama Kak Rivi ini sedang jalan. Wow, kita bakal dikasih kejutan vitamin lagi hari ini. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan bahagia persahabat ya dari idola kita ini apapun bentuknya tentunya kita pasti merasa bahagia langsung dikasih vitamin dari pabriknya persahabat ya kita doakan mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan kelancaran serta kebahagiaan amin ya robbal alamin dalam postingan sebut juga tentunya banyak sekali pujian nih yang diucapkan oleh para fans untuk Dedek Listi persahabat ya. Ada tentunya pujian dari aku, Nonon Mozart, mengatakan, "Masya Allah, Dede, karungin bawa pulang yuk." Katanya, Duh. <laughs> mau dikarungin dari Lesti, bersahabat ya, saking gemasnya, saking cantiknya nih melihat penampilan hari ini ya." Tentunya penampilan si cantik si dari Lesti Kejora. Ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada unggahan terbaru, kabar terbaru dari Abang Bilar. Tentunya hari ini Rizky Bilar lanjut syuting JWB 2 persahabat ya Ini tentunya suatu vitamin juga nih buat kita semua para fans hari ini Alhamdulillah Abang Bilar selalu diberikan kesehatan dan tentunya bisa syuting lagi bersahabatnya hari ini Selalu dukung selalu support untuk karya-karya dari idola kesayangan kita ini persahabat ya mudah-mudahan Hari ini juga kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Bilar. Tetap channel ini, para Sahabat, ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini, para Sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.